kebunku penuh dengan bunga ada yang putih dan ada yang merah setiap hari kusiram semua maw. bungkuk penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah, setiap hari ku siram semua, mawa